teman-teman pada sore ini kita berada di Desa Tanjung Kecamatan Lebuk Landai Kabupaten Bungo Provinsi Jambi kita selaturahmi ke tempat nenek eh, dari keluarga istri sahabat teman, -teman. sahabat teman-teman kita lihat di sini ada sungai Sungai batu-batuan sahabat teman-teman agak lumayan indah sahabat teman-teman pemandangannya itu hanya di kaki Oke, lah, Tunggu Nani Bel Tunggu Bel oh, tukar dia, tukar dia, tukar. guys, ini kita Tenggung. ketemu Ina kita di Desa Tanjung, desa Tenggung ini. Sudah tidak, -tidak oh, bertemu selama 20 tahun. Nah, Aku jadi muk ya. Ngatakan, jadi ibu jadi ibu. Eh uh, guys, oh, itu buah kincai itu. Maci. Ah, toke. Adik kaget dulu, Nak. Kakaknya udah Suasana Desa Tanjung Kecamatan Gubuk Landai. Desa ini masih seperti desa tua